Pria ini dengan berani buang air kecil di tepi kapal. Pada saat itu dia terdorong oleh layar. Dia kehilangan kendali dan hampir terjatuh ke laut. Pada titik ini kapalnya melaju dengan kencang. Meski berhasil berpegangan pada pagar. Tapi dia tetap dalam bahaya. Dia berusaha untuk naik, tapi gelombang yang menerjang dengan kuat. Hal itu membuatnya berputar. Jika dia ceroboh sedikit saja maka dia akan jatuh. Dia ketakutan. Dia berayun untuk mendapatkan momentum. Kakinya terangkat tinggi ketika dia terus berusaha akhirnya dia berhasil meraih sisi kapal gunakan kekuatan kaki dia bisa selamat dari bahaya dia berbaring di pagar dengan nafas yang terengah-engah dia menggunakan kedua tangan dan kakinya segera menjauh dari tepi kapal karena terus berayun tiba-tiba perutnya merasakan sakit yang parah dia belum tenang dia juga tidak berani kencing di tepi kapal lagi oleh karena itu dia segera masuk meski toiletnya sempit tapi dia aman di sini saat ini pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup. Dia terkejut dan melihat ke belakang. Dia berpikir itu pasti angin. Dia tiba-tiba menemukan jendela yang tertutup. Dia membukanya dan tidak merasakan adanya angin. Tanpa diduga setelah dia selesai buang air kecil. Tiba-tiba pintu toilet terkunci dan tidak bisa dibuka. Dia ragu. Dia terus berusaha untuk membuka pintunya. Kenapa pintunya masih tidak mau terbuka? Sekarang dia merasa ada yang janggal. Dia memeriksa pintu dengan tergesa-gesa Ikuti celah pintu Coba buka pintunya lagi Tapi apapun yang dia coba Pintunya masih tidak terbuka Dia terkunci di toilet Lalu dia membuka cermin Diambil gunting dari dalam Coba buka sekrup bagian dalam pintu Tapi anehnya pintu itu tetap tidak bisa terbuka Bahkan pegangan pintunya tidak bergerak sama sekali Dia mencongkel pintunya dan hasilnya tetap sama Saat dia melihat keluar Ada kapal besar yang melintas Keluarkan tangan dari jendela untuk menarik perhatiannya sebuah kapal besar bergerak mendekatinya dia berharap bisa terbebas dia memegang pakaian dan melambai keluar dia ingin meminta bantuan kapalnya tidak merespon apapun dia menjulurkan kepalanya gunakan semua kekuatannya untuk menarik perhatian orang-orang di kapal tapi jendelanya terlalu kecil wajahnya tidak terlihat dia memegang kepalanya dan berteriak kesakitan tapi kemudian dia berdiri lagi untuk terus meminta bantuan tapi kapalnya masih terlalu jauh. Ini kesempatan untuk menyelamatkan dirinya. Jika tidak dia akan terjebak di toilet ini selamanya. Setelah berpikir, dia dengan cepat mengulurkan tangannya keluar. Dia segera menarik talinya ke bawah. Gunakan tali ini untuk memberi isyarat pertolongan. Lalu dia melemparkannya ke bawah laut. Tali itu hanyut terbawa arus. Setelah beberapa saat, tali itu terbelit dengan baling-baling kapal. Kapalnya mulai bergerak, tapi dia tidak sempat melepaskan lalu tali itu melilit lehernya dia sesak napas dua matanya berputar ke belakang dia hampir pingsan dia mencoba mempertahankan diri angkat tangannya ke arah geladak dan berteriak cepat ambil kail pancing dia menggunakan untuk menahan tali akhirnya dengan susah payah dia berhasil lolos dari bahaya lagi setelah bencana ini dia semakin putus asa tapi kenyataannya dia masih terjebak di sini sangat sulit baginya untuk bangun saat melihat keluar dia sangat tercengang karena kapalnya sudah bergerak menjauh Hal ini membuatnya benar-benar kehilangan harapan Apakah dia terlihat, baling-baling telah berhenti total Karena tidak ada hambatan, jadi kapalnya mengapung dengan bebas Pergi dari rute yang dia tahu, kapalnya hanya terombang-ambing oleh ombak Tapi ini belum berakhir, air di kapalnya meluap ke dalam kapal Penutup saluran pembuangan juga keluar dari posisinya Kejadian itu membuatnya lelah dan tidak mampu melawan dia ingin minum air, tapi airnya sudah tidak keluar. Dia hanya jongkok dan meminum air di lantai untuk diminum. Tapi air laut tidak bisa diminum. Setelah dia menelannya, dia langsung merasakan mual dan muntah. Tak lama kemudian, air yang masuk semakin banyak. Air di dalam sudah tidak ada. Tapi sekarang toiletnya juga kebanjiran. Dia semakin panik sekaligus marah. Dia hanya harus mengeluarkan air melalui jendela. Cobalah untuk memperpanjang waktu, kapal itu akan benar-benar tenggelam. Peristiwa yang tidak disengaja membuatnya sekarat. Kapalnya seolah dikendalikan oleh seseorang. Arahkan ke tempat yang terdapat hujan deras dan angin kencang. Setelah hujan dan angin datang, kapal bergoyang. Air di dalam juga sudah membanjiri seluruh kapal. Dia tidak berdaya dan hanya bisa menyerah. Dia berdiri di tempat yang tinggi. Lalu secara perlahan dia mulai tenggelam. Cerita pun berakhir.